Negeri 1 Gunung Sindur Berdiri pada tanggal 12 Mei 2011 Di atas luas lahan 11.919 meter persegi Yang terletak di Jalan SMP Negeri 3 Gunung Sindur Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Dengan visi menjadikan SMK Bersandar Nasional Serta menghasilkan tamatan yang memiliki impak Ipteks mandiri siap kerja, kompetitif, dan bertanggung jawab. Disertai misi yaitu menumbuhkan dan mempertebal keimanan, ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pedoman dalam kehidupan, melaksanakan KBM yang berorientasi pada standar nasional pendidikan, serta mampu mengikuti perkembangan ipteks secara maksimal, menumbuhkan semangat kompetitif kemandirian dengan penuh rasa tanggung jawab membangun hubungan secara baik dan berkesinambungan dengan dunia industri atau dunia usaha dan instansi lainnya relevan menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta mampu beradaptasi dalam waktu yang relatif cepat serta membangun sekolah yang berwawasan wiyata mandala religius disiplin dan bersih Memiliki 23 ruang kelas, dua laboratorium, satu perpustakaan, serta 8 sanitasi siswa. Juga mempunyai sekitar 1.158 murid dengan jumlah siswa laki-laki 715 dan 443 siswi perempuan. SMK Negeri 1 Gunung Sindur memiliki lima kompetensi keahlian yaitu Teknik Pemesinan Kompetensi keahlian teknik pemesinan adalah suatu jurusan yang mempelajari cara memproduksi barang-barang teknik dengan menggunakan berbagai jenis mesin. Kompetensi keahlian teknik pemesinan merupakan suatu jurusan yang mendorong siswa untuk memiliki keahlian dalam mengoperasikan, menyeting, serta mampu melaksanakan produksi barang dengan berbagai jenis mesin. Dalam hal lain, kompetensi keahlian teknik pemesinan juga mendidik siswa untuk mempunyai pemikiran inovatif dan kreatif. Kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 1 Gunung Sindur merupakan kompetensi yang melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kurikulum berbasis industri diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga setiap lulusan diharapkan mampu memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi kalian teknik pemesinan SMK Negeri 1 Gunung Sindur membekali peserta didik dengan keterampilan pemesinan yang meliputi mengoperasikan mesin-mesin produksi, baik mesin manual maupun mesin CNC, mesin bubut, mesin frais, mesin scrap, mesin bor, mesin gerinda, pengelasan dan fabrikasi logam. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO adalah salah satu program keahlian yang terdapat di SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Program keahlian ini dibuka di SMK Negeri 1 Gunung Sindur pada tahun ketiga, tepatnya pada tahun pelajaran 2011-2012. Program keahlian TKRO di SMK Negeri 1 Gunung Sindur sudah terakreditasi pada tahun pelajaran 2014-2015. Dengan predikat terakreditasi A, sehingga semua kegiatan ujian nasional, baik teori maupun praktek, sudah mandiri, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, baik teori maupun praktik. Adapun yang dipelajari dalam jurusan ini adalah perawatan dan perbaikan motor otomotif perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga otomotif, perawatan dan perbaikan chassis dan suspense otomotif, serta perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan otomotif dan keterampilan yang lainnya. Peluang kebutuhan lulusan dari dunia industri juga lumayan tinggi. Siswa lulusan dapat bekerja dalam industri otomotif yang sekarang ini kian berkembang. Teknik Elektronika Industri SMK Negeri satu Gunung Sindur adalah salah satu SMK yang memiliki jurusan Teknik Elektronika Industri sehingga peluang untuk penyaluran kerja lulusan sangat besar Kompetensi keahlian yang akan dipelajari yaitu Dasar kelistrikan elektronika Dasar elektronika sistem mikroprosesor dan mikrokontroler, Teknik pemograman Rangkaian elektronika Programmable Logic Control atau PLC Komunikasi data dan interface sensor dan aktuator, perkayasan sistem kontrol, perkayasan sistem robotik, serta pembuatan dan pemeliharaan peralatan elektronik. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya termasuk juga pada benda di dunia nyata. Jurusan Teknik Elektronika Industri mendidik siswa dan siswi agar mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam bidang sistem kontrol dan maintenance peralatan industri berbasis elektronika kontrol dan mikroprosesor, serta Internet of Things. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT merupakan salah satu dalam rumput teknologi informasi dan komunikasi yang mempelajari tentang ilmu komputer. dengan penguasaan ilmu komputer tentunya akan lebih mudah dalam menghadapi tantangan zaman. Adapun yang dipelajari dalam jurusan Tjkt adalah perakitan PC, perawatan PC, instalasi jaringan baik lokal maupun luas, merancang bangun dan administrasi sistem jaringan dan sebagainya. Lulusan SMK jurusan TJKT memiliki peluang yang sangat luas, baik bagi siswa lulusan yang ingin melanjutkan ke jenjang lanjut, yaitu kuliah maupun bekerja setelah lulus SMK. Teman bersekolah kejuruan Agar menjari tenaga yang Broadcasting Perfilman Sejarah Multimedia Broadcasting Perfilman SNK Negeri 1 Gunung Sindur Multimedia SNK Negeri 1 Gunung Sindur Berdiri pada tahun 2014 Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 024-H-KR-2022 SMK Negeri 1 Gunung Sindur melakukan transformasi jurusan kompetensi keahlian pada kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023 konversi konsentrasi keahlian multimedia menjadi bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif dengan program keahlian Broadcasting perfilman yang berkonsentrasi pada produksi film. Broadcasting perfilman memiliki visi yaitu menciptakan lulusan yang cerdas, sehat, berahlakul karimah, serta bernilai seni dan berdaya saing yang tinggi di era globalisasi. Untuk menjalankan visi tersebut, Broadcasting perfilman memiliki misi yaitu menghasilkan seni muda yang berpancasila dan berketuhanan yang Esa menghasilkan seniast muda yang dapat mengimplementasikan aspek maupun konsep dalam industri perfilman ruang kesenian menjadi wadah untuk mengasah kreativitas seni budaya serta potensi siswa di masa yang akan mendatang menjadi alumni kita masuk ke SMK Ayo teman bersekolah kejuruhan pada perpustakaan salah satu fasilitas sekolah yang dapat dijadikan sarana literasi siswa didukung sumber daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Handayani saya sebagai koordinator tata usaha SMKN 1 Sindur yang di sini saya mengkoordini tugas-tugas kami Koperasi dan kanti, salah satu sekolah kejuruan yang sudah menerapkan program adiwiyata mandala, maka dari itu seluruh siswa dan siswi diwajibkan berkontribusi kepada program adiwiyata dengan cara. Membawa bekal dari rumah SMK Negeri Satu Gunung Sindur Sekolah tempatku menimba ilmu SMK Negeri Satu Gunung Sindur Dapat dijadikan sebagai top list sekolah kejuruan terbaik Karena mampu berdiri dan bersaing secara cerdas di Kabupaten Bogor dan SMK Negeri Satu Gunung Sindur Kita bisa, kita hebat Bersaing yang sehat Mewujukkan visi dan misi SMK negeri satu gunung sindur Sekolah tempatku ku menimba ilmu